Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat lesti lovers, be lovers Serta lesla lovers dimanapun kalian berada Selamat malam, selamat berjumpa Dan bergabung kembali bersama Bang Mimin, Tentunya di rumah youtube channel Diva TV Bang Mimin untuk kalian semua Selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Namun sebelumnya jangan lupa kalian mendukung channel ini Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini. Tentunya Bang Imin akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesdi dan Bilar. Tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, ke kabar pertama persahabat yang kita lihat di sini tentunya info bahwa ada vlog video terbaru di channel YouTube-nya Bang Bobi Rahma Persahabat ya tentunya Bobi Suarez di sini sudah di-up saja makan bareng Dedek Leti ke sambil beli perabotan buat berumah tangga part 1 Persahabat ya. Wow, tentunya ada vitamin di YouTube-nya Bang Bobi Suarez Persahabat ya. silahkan aja mampir tentunya. Di situ ada vitamin bahagia dari idola kesayangan kita Lesi kejora yang tentunya makan bareng bersama keluarga besar dari Rizky Bilar sambil beli perabotan, tentunya untuk rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar. Dan selanjutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan yang mana tentunya unggahan spesial banget nih, ada tentunya sebuah postingan ketika Rizky Billar dan Koba atau Bambang Sutisrojo video kolba anak bersabar ya tentunya sebuah kalimat di situ kira-kira kakak sama Boboho Indonesia ngobrolin apa ya kira-kira kado apa yang cocok buat kakak sama dede ya steak, Leslar lar, ini telah direpost oleh akun Instagram sendal putihan skor Billar yang meneruskan sebuah kalimat yang bisa dikatakan kira-kira apa ya kadonya Kobas besok? Wow, bakalan ada kejutan lagi persahabat ya. Tentunya bakal ada kado spesial dari Kobas untuk pasangan Lesti dan Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar dan tentunya banyak sekali respon dari para fans. Ada komentar dari akun Cinyarama mengatakan. Semoga kadonya apapun itu membawa berkah. Tentunya, juga selanjutnya komentar dari akun Instagram. Azkiai Imani yang berkomentar, tiket honeymoon Inggris Paris Dubai keliling dunia deh. Wow, <laughs> mudah-mudahan saja tentunya kadonya yang terbaik, kalau sahabat untuk Lesti dan Rizky Pilar. Kita selalu support, kita selalu dukung dan mendoakan buat idola kita. Persahabat, yang mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan sampai menuju ke pelaminan. Dan selanjutnya bersahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial dari Dedek Lesti yang mana ketika diwawancara persabat ya. Tentunya wawancara soal mengenai acara lamaran nanti. Tentunya Dedek Lesti menyampaikan bahwa lamaran secara resmi keluarga sudah persahabat ya tentunya tinggal acara pestanya besok tentunya kayaknya pesta lamarannya kalau enggak di tempat lahirnya dedek ya di sini kata dedek lesti persahabat ya doakan saja tentunya mudah-mudahan ada kejutan yang diberikan oleh lesti dan rizky bilar di acara lamaran mereka persahabat ya postingan tersebut juga tentunya telah diperos kembali oleh akun sendal putih bilar ada sebuah kalimat caption yang dituliskan juga, "Tuh, dengar lamaran langsung udah tinggal pestanya. Wawanya untung gak lihat YouTube-nya airvan ya." <laughs> yang jelas, entar pas acaranya, Leslar ingat nonton duduk manis depan TV. Gak usah ke tempatnya, meski tinggal di dekat tempat acara. Oke, okay. tuh, sahabat ya. Tentunya, kita harus mematuhi protokol. Tentunya, kita pantengin saja di channel. Indosiar bahwa disitu akan live langsung, Persahabatnya ya, menyiarkan langsung acara sakral lamaran dari Lesti dan Rizky. Bilar mudah-mudahan juga, yang malam hari ini kita mendapatkan kejutan dan vitamin selanjutnya dari dolar kita. Tunggu saja info dan kabar terbarunya. Mungkin ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.